abaikan segala hasratku agar kamu tenang dengannya. Ku pertaruhkan semua ragaku demi diri. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. ku tunda segala hasratku untuk miliki dirimu karena semua telah tersiratkan shaft Kan Harkanku, menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu, tidurlah kau di pelukku. Kau mimpikan aku, mimpikan kita, mimpikan kita. Uh, jangan pernah kau terjaga dari tidurmu di pelukanku. Uh.